assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya coba bolong lagi ya saya mau cari lauk makan malam dulu ini guys kita berburu dulu mudah-mudahan bisa poinnya guys ya oke saksikan terus ya kelanjutannya jangan lupa like comment share dan subscribe Oke terima kasih nyanggung di sini saya sudah ada burung sintar di sana oke kita coba checkpoint ya teman-teman Guys. tempat sang istimewa ini guys yang di gubuk sini aja guys Oke okay, lanjut ya guys <laughs> yes, come guys berhubung sudah ada orang jadi kita ambil aja poinnya ya yang saya sub di situ burung sintar tadi Disusut di sekitaran sini, oh, ada oh, ini, guys. Dia, dia sembunyi di sini, udah um, ketemu boynya ini saya di sana tadi ini spot kedua saya setelah tadi sempat nyanggung juga di gubuk sana dapat satu poin akhirnya pindah ke sini tapi ini orang-orang udah mulai ke kebun ngarit guys jadi kita coba cari spot lain ya guys ya ini ketemu ketemu wah ini lagi Bapak lagi, bapak ya, tahun jaluk timun ya, ya jaluk timun buat pangan. ya. ngono wanita lanjut, oh iya oke, okay. kita minta timun dulu, guys. Iya, minta timun dulu, guys. Aduh, ini kacang panjang, Karena kacang panjang punya dua buat saya nah sedang puncis ini. ini spot yang dulu saya pernah ke sini nih pernah ke sini coba kesini lagi oh, tapi panas sekali nggak ada burung yang datang Aduh. Nah, ini ada timunnya ini guys ambil timun dulu ya Duh, makan timun kayaknya seger nih guys langsung dari pohonnya juga banyak nih guys nah, tuh ada timunnya Itu hanya guys tuh sana banyak Saya coba ambil yang ini aja ini aja nah, ini ada gubuknya juga guys kita setelah dulu di sini ya makan timun Allahu Akbar Ugh panasnya luar biasa guys. Allah oh, Akbar. Ugh timun. Uh, kita makan timun dulu ya guys. Berhado dulu di bubuk, guys. Makan timun. Khamuak. Sampira. Kham gua 5 kurang di okay. mm -hmm. Iya, bisa ki, Pak. Yeah. jam 4, kurang baru jam itu. Mm -hmm. petnya supir. Satu rumah gede. Aku pengen sini. Dapat target kan dapat poin dimasak di sini. Iya pak, sinjeliq masak masak di sini makan timunnya langsung petik di situ. Hmm. Pasti pastinya enak banget. Iya pak, sih sih cukup terus buat saya yang tanam timun. Beliau ini luar biasa, udah tua tapi tenaganya masih, masih kuat. Bapak berkenan banget. Oh, betulnya sih kayak dia tipir bring seperti apa? Kanu rubengan nang itu, sih yang lor nya betulnya segitu. Iya. Kangjul banget kan harus tahunan terus dibabat tuh pak. Mama putihnya putih tajur udah parut. Nah gimana orang Ladang berarti mau? Orang Ladang. Maaf ya guys kita pakai bahasa Jawa. Kita pakai bahasa Jawa ngapak? Karena ini orang ngapak. tapi lahir di Papua. Tapi bisa sih bahasa Ngapak Bisa <laughs> apa Iya kelahiran Papua loh ya, mm -hmm. lahir di Papua Tapi Ya karena juk, juk, juk, Orang tua juk, mengajarkan ya. bahasa Ya Alhamdulillah masih bisa bahasa-bahasa Ngapak Ya masih bisa Tapi bahasa-bahasa kasar gitu Kalau bahasa halusnya Mengerti sih Cuma agak sulit untuk ucapkan Tapi kalau bahasa logat-logat Papua Ya memang lahir di Papua Jadi Ya bisa, aku nggak lupa langsung berbaring, mana merambang, nggak nggak nggak nggak nggak nggak, nggak nggak nggak, nggak Oke teman-teman, saya rasa huntingnya saya coba dulu sampai di sini ya. Soalnya saya udah nggak kuat, panas banget hari ini. uh luar biasa panas. Karena saya makan timun, guys, saya nggak boleh minum. Oke, <tuh -tuh> kita lanjut di lain waktu ya. Oke, semoga beruntung.